Ya mau ke berapa kata bisa sih? Sawyer so, yeah. como tabet tabet yang satu komando bantu di sini bantu oke ya minya iya Nah bunga. Apa kebiasaan emak cuka apa itu nah? ya nggak karangan bunga pertama itu dari Jemaat bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak yang dalam hal ini akan diwakili oleh bapak pendeta Agus Kinus Lukas SDA, Kami persilakan. Mbak. <tuk> di bawah, yang akan mewakili dari Palu yaitu bapak pendeta Hardi Hardian Bela SDA. Bersama tapi ini dari ini. kalau Alif kiri kanan ya, ya, ya jadi untuk peletakan ini ini kan apa tuh Nah, kami itu bukan bela, bela, bela, Kemudian yang ketiga salah satu, ya, yang tertua kalau begitu ya. Selanjutnya salah satu dari antara saudari almarhum. Yang kita Kemudian Saudara dari Oke, okay. ya. Yeah. bisa duka, bisa duka kayak <laughs> apa? Ada <laughs> ya. adik yang termuda. Bisa yeah. duka raka sang lalan. <laughs> sang lalan? <laughs> eh, ang kami itu bukan bar karena pona mana patah? Hmm. ada termoda hmm. mana, Mereka. Patah, mana? Eh, yang ngetak ada sonda bang kami dari kedua Mereka. Mereka. ya jadi kalau begitu digantikan oleh pona apa si Mario Terima kasih. Terima